Penuh keraguan Penuh tekanan Terasa seperti beban Bikin cemasan kebahan Cantailah aku memahamimu Yakinlah percaya dirimu Kamu tidak akan jatuh Pegang teguh yang kamu yakini Sudah bukan waktunya tidak berani Solusi sudah tak jauh lagi Berdirilah di atas kaki sendiri Tutupkan pilihan untuk sampai tujuan Dirimu sendiri yang akan mengantar selangkah demi selangkah Berani karena benar Takut karena salah Yang kamu yakini Sudah bukan waktunya tidak berani Solusi sudah tak jauh lagi Berdirilah di atas kaki sendiri Berdiri di atas kaki sendiri